intinya sejarah itu berulang, jadi mulai disini disini ada nabi, disini ada ulama, ya pasti ada mantan-mantan beriman terus sejarah itu terulang paling ekstrim itu peristiwa Khalid bin Walid Khalid bin Walid itu panglima musyrik yang paling canggih sehingga berkali-kali orang Islam kedodoran pas orang kabir panglimanya Khalid peran ukur itu orang Islam kalah itu secara teknis militer yang menggap prinsip apa panglimanya orang musyrik itu Khalid nah dari taret taret zaman kabeh itu tidak itu mereka pasukan sohabat bo bagus itu saya tidak nambahi itu dan karena wong musik diambil hobi jadi tidak tahu lu itu itu apa itu kalau <laughs> nambah itu nambah itu Si pertama, tu pemana itu, muruti, lagi, di pertama rumah turun sulilah pemanah pemanahiku orang nuruti introksinya gajinati kon tetep yang dua tapi sing kedua berko baca dua kaper dipimpin wom canggih jenenge kolid hilai lalu kan, bener disku teoriku nah teori apa bener teori yang kedua mak artinya ngerti orang itu ngerti bahwa wong islam yang dua gunung rak peman mana kau dur mengisor tak nemen paham tapi nak kau mengisor mau merasa orang bedil panas bedil kau nongisor bedur temati, weh. Holy printer, dia katanya lari Jadi balikannya jarang, aman. Hahaha, itu apa sih kasus Ya amat jarang ya gini lebih. Onto, woi dua lima dua lima yang tapi termasuk amal. Itu dua kok ini nih, serbetan negara lah. Dan soal sebab kan terus tertarik, wong kafir dengan kalah Berarti tinggal lah jadi goni. domedun tuh. Barang jomet kalau lihat tak patut ada, itu kalau ada kok muter. Muter berarti misalnya mau habis banget muter kalau lihat tak galak muter kok puluhan mungkar. bareng mesin yang mana itu tinggal dijemput nih. Terima. Ya udah lah Baladhil akhir wong Islam kiye. Yo mergo sangking pintere tradisine Khalid. artinya nembe dune wong Islam saka dhuwur. Niku diseporo pengerat. Mergo Allah firsa ora krana nyulayanin nabi. Dadi niate medhun ora nantang nabi. Nabi kan ngendikan piye wae aja medhun Tapi ketika sohabat nyatane medhun Allah maklumi. Mergo medune ora niat bantah nabi, mok mripate ijo roh paham? jadi saya itu bedo partai, itu orang-orang yang ini itu prospek mereka sudah melok partai kia ini mau anggota anak partai anyar anak-anak jadi pengurus mereka sudah ada sejarah ini, sudah kuno mereka ini orang maklumi orang-orang nanti disana ini teman-teman mereka merdu di gunung, orang yang nasi. nabi mau meripatkan itu, orang-orang terbersit nih diantar-antar Nabi pokoknya spontanitas, orang-orang betul jadi, spontanitas, orang-orang partai, prospek, orang-orang niat melawan, kiai, yang melawan, dia yang melawan, dia yang melawan, dia yang melawan, orang-orang yang melawan, dia yang melawan, paham, ini pun puno, saudara, akhirnya Khalid bin Walid, akhirnya luar, tarik mana? akhirnya orang Islam itu boleh, barang walid dan walid masuk Islam, sama lagi pentingnya mantan jendol. Dia ini tobat apa itu? sumpah ya allah. Sebagaimana saat saya kafir membunuh banyak umat Islam, sekarang saya saat muslim harus sebanyak mungkin bunuh orang kafir. Tobat, sumpah pertama dia mau nanya sumpah gento. <laughs> sumpah pertama itu nanti tidak apa-apa ya, sumpah saya preman nggak mau terlanjur sumpah saya pre. Ya Allah karena saya saat kafir sering bantai umat Islam, tobatku saat Muslim sering bantai. Wang. Oh, akhirnya ini semangatnya rakyat karuan nak perang, semangat banget. Oh, Jadi bukti ini kan pasukan Islam semenjak dipimpin Khalid. Kenapa? Ya, ya, ya. Mau tahu? Nabi gue jajal tahu perang dipimpin Fahad Soleh. Jadi gue ubah bin Jarrah Nih gue yoke yoke, dipimpin toponeh yoke yoke. Akhirnya Nabi terpaksa ngecolt mantan teman Khalid. Bin jadi Nabi yang secara moral keagamaan juga tenang. Panglima <tuk> di Bin Khalid, berikut killer, pembunuh, tapi barang bibit orang wong soleh misalnya kita lepas itu kan bin musofa amat surat. Kalau kalah, beliau kalah tenang. Oh, Islam kalah tenang, dan tidur itu mati terus. Panglima ini hadirin, hati ngomor Khalid, dia menang. Hadirin mantan preman cukup bayar nyali perangin mantan pre, akhirnya Khalid bin Walid terjadi panglima. yang anting itu cerita zaman Khalifah Umar, yang zaman Rasulullah. Khalid bin Walid itu selalu jadi panglima neng akhir-akhir Rasulullah tapi pasnya Umar jadi Khalifah, Khalid bin Walid dipecat tidak jadi panglima loh. Ketika Umar ditanya apakah engkau mencat Khalid karena? Aku? Karena masalah pribadi, enggak Mergo kalau tidak mimpin, itu kasihan yang terbunuh. Jadi bersama mantan Rehman itu, itu rahmentalis. Jadi, saya tidak kaget nak ada mantan kiai atau kiai kok di bilik mati-matian ada Rehman-Rehman. Jadi sejarah itu berlaku. Lalu berulang-ulang yang cerita Wali Tomo. Itu terkenal ini sejarah, Kali Begol, mantan preman mantan Segini. Barang si Walek Nobe Sinanbunan, itu jadi panglima Lima Perkeratan. Akhirnya itu Pak Bintoro, jadi Negolo Mergo Panglimanya, ya mantan preman Jadi, selalu Islam di bukan jahat, mantan Lahiku dari pangeran, wong saya ikhwa istibat, wa aslahai sa'abu bu ini jadi ayat ada akan lagi nayyimun nabi ayat ina. Wabarakatuh. Assalamualaikum. Kata barokhum ala nashir. Terima. Terus berkolak sumada sabab jiwa athah bana kenapa Terus Jadi urut Muhammad karena setelah preman itu menjadi Islam, tentu beda preman yang sekarang ya tetap pre, -pre. Jadi karena umar sudah Islam, politik Islam, tentu beda yang sedang atau yang tetap kan dengan demikian jelas di sing wis lalu di sing tetap melaksanai itu mutlak. Paham ya? Sebab itu dengan penjelasan ini maka jelas maswayroh beda nih di sing mantan gendo tak di wis iman, di sing gendo tetap gendo. Jadi ini wanita tadi nata bilun. Duskul ini nih wih, normal. Sebab gento singwesso, bro. Iku artinya gento, gento singwesso orang lakoni musrik. Yaitu suara ibas berholol dan jembal-jembal, kan jembal lah, tak kalian wih. Bungus ya. Yang jenengnya karena itu syariat utama Islam, itu melawan kemusri. Kemusri, bro. Sekolah, tapi wak-wak. Maka fakfakfakfura sih cirmusrik, aku tetep orang. Berkelauan akan dalam tempat, kalau sudah indah, wa amanah. Minat, boleh keluar langsung. Mau